Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau review sebuah herbal yang namanya santom. Santom ini produk herbal madu ya. Eh, bisa dilihat kotaknya warnanya ungu-ungu putih yang hijaunya juga. Oke eh, namanya madu anak santong ya isinya ada 13 13 in one 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya ada 13 isinya isinya madu, temulawak, ikan rosella, sari kurma, gamat zaitun, spirulina, propolis, kulit manggis meniran, habat, pegagan ya ya jadi ini madunya isinya ada 13 ada dari MUI juga ada nomornya. Terus ada cara penggunaannya, kocok sebelum diminum. Ya, lain tulisannya Ya, kocok sebelum diminum, hindarkan dari sinar matahari. Ya. Ini ada komposisinya, terus etoknya berapa? Jadi ini ada 13. Ya, ini buatan CP CP BBA Indonesia. ya. Kaya review kotaknya dulu. Ya, jadi kotaknya ini warnanya kayak gini. Cuma waktu saya beli ya, waktu saya beli itu e, kotaknya itu mudah banget terusak ini nah. mudah terbuka banget. Saya tanya dari dari agennya, Pak kok ini sampai rumah kotaknya banyak yang terbuka? Saya bilang, eh dia bilang, iya mas sudah dari sana, soalnya waktu itu dia bilangnya. Jadi ya, dia bilang kotaknya perekatnya kurang kuat ya. Mm -mm. Jadi mungkin bagian pengemasan perlu ngedit lagi caranya ini membuat kotak yang baik, yaitu contoh, Kita buka dulu. Ya dalamnya ada plastik ya. Ya ini ini eh, bagus. Kenapa dikasih plastik? Supaya nanti kan bisa aja nanti ada apa namanya semut atau apa masuk kayak gitu atau nggak rekat dalamnya jadinya kasih plastik ya jadi kemasan tambahan di dalam ya kita buka ya ini ada explodednya e, ini sama kayak di luar adanya e, isinya ininya stikernya ini sama kayak di luar dan ini ada penutupnya bagus juga soalnya apa, saya pernah dulu nyetok obat, ya nggak ada ininya nggak ada ininya tiba-tiba itu ada semut masuk bisa masuk gitu entah ininya kurang rapat atau gimana jadi memang ada obat-obat yang kayak gitu jadi memang kita harus periksa dulu sebelum beli ya, minta periksakan sama eh, yang jualan kalau-kalau nanti waktu dibuka kok banyak semutnya soalnya saya pernah kayak gitu, ini nggak ada ininya nggak ada ditutup plastiknya, tapi ini obatnya kok besomot padahal ini ketutup kan aneh tapi ya mau gimana lagi buka. ini ada segelnya masih ini aja mudah banget dibuka ya padahal baru ya ini baunya seperti madu cuma kayak ada tambahan bau-bau eh, apa namanya kayak propolis sama Karma sariku rumahnya ini kuat banget baunya. Ya menurut saya sih itu. Nah ini air itu sudah minum ini sampai habis. Nah kekentalannya kayak gini. Madunya ini kelihatan lebih bening ya lebih halus madunya lebih halus. Dibanding yang uh, madu Syamil kemarin, buat teman-teman yang belum lihat madu Syamil, bisa lihat di video saya sebelumnya. Jadi ya, lihat pojok kiri atas ya. Pojok kiri atas. Eh, pojok kanan atas ya. Iya, lupa. Nah, di situ nanti teman-teman uh, bisa lihat review saya mereview madu Syamil, madu anak juga di situ kelihatan kayak ada bintik-bintiknya ada sesuatu yang nggak hancur gitu ya tapi kalau ini kelihatannya hancur semua dan rasanya ini lebih gak lah rasa manggisnya terasa sama-sama sama manggis manggisnya nah, karena memang ini uh, sepertinya ya sepertinya ini lebih fokus ke manggisnya ini juga warnanya oh, ungu warna manggis ini juga buahnya buah manggis lebih banyak di awal nah, kayak itu ya itu aja sih untuk reviewnya dari untuk kotaknya sama isinya e, untuk rasanya juga e, enak ya itu tadi masam-masam manis rasa e, apa panggis manis dia anak-anak suka Sebuah, oke itu aja e, buat teman-teman yang mau cari madu ini yang madu buat anak ini bisa ditemukan di toko-toko e, herbal terdekat ada aja ya aja semoga review dari saya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.